Saat invasi Rusia ke Ukraina berlanjut, Kremlin menggunakan taktik yang semakin aneh untuk meningkatkan semangat yang rapuh dalam menghadapi kerugian yang meningkat. Rusia mengatakan akan mengirim musisi dan penyanyi ke garis depan Ukraina untuk meningkatkan moral pasukannya. Minggu ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pembentukan Brigade Kreatif Garis Depan yang akan mencakup pemain sirkus, menurut sebuah laporan di BBC. Kementerian Pertahanan Inggris terjun ke Twitter untuk menginformasikan tentang pembentukan brigade. dalam pembaruan intelijen. Mereka menulis, pada tanggal 14 Desember tahun 2022, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pembentukan dua brigade kreatif garis depan yang ditugaskan untuk meningkatkan moral pasukan yang dikerahkan pada operasi militer khusus. Media Rusia melaporkan bahwa barisan tersebut akan mencakup opera penyanyi aktor, dan pemain sirkus. Ini mengikuti kampanye baru-baru ini oleh Kementerian Pertahanan Rusia untuk mendorong masyarakat menyumbangkan alat musik kepada tentara yang dikerahkan. Mereka menambahkan bahwa banyak militer memiliki sejarah panjang musik militer dan hiburan terencana untuk personel yang dikerahkan. Tetapi di Rusia, tradisi ini terkait erat dengan gagasan pendidikan politik ideologis yang populer selama era Soviet. Brigade tersebut akan mencakup tentara yang terdaftar secara sukarela dan mereka yang dimobilisasi. Sebagai bagian dari kampanye perekrutan Presiden Vladimir Putin, menurut kantor berita Rusia RBC. Menurut outlet tersebut, Kementerian Pertahanan percaya bahwa unit baru tersebut akan bertanggung jawab untuk menjaga keadaan moral, politik, dan psikologis yang tinggi di antara para peserta operasi militer khusus.